Siang uh, hari ini, saya akan membuat video. Uh, saya akan memasang uh, namanya pengaman, pengaman pinggiran pintu, supaya tidak terbentur dan tidak lecet. Oke, okay, tetap pastikan terus video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Semoga channel ini semakin berkembang Selamat menyaksikan Oke ini yang akan kita pasang Ini saya beli kisaran 5 meter 5 meter Untuk semua pintu Nah ini nanti Nanti kita akan Pasang di pintu ini Oke Nanti Saya akan coba dari depan dulu depan, nih, ke bawah, dan yang pasti jangan lupa untuk mempersiapkan juga gunting. Nah ini kita sudah menyiapkan guntingnya juga. Jadi kalau panjang kita bisa push, kita bisa potong. Nah Gitu, oke. Okay. akan pasang sesuai alurnya Alur dari jam pintu ini seperti ini kita pelan-pelan sampai benar-benar melekat melekat pada daun mobil daun mobil ini seperti ini contohnya nah, ini kita tekan tekan terus sampai benar-benar udah merekat karena memang ini tidak membutuhkan uh, 3M yang itu jadi di sini benar-benar mengikuti alur dari bodi nah, bagi teman-teman yang mau ini sebenarnya simple ini saya beli online di Tokopedia. Dan nah, di sini sebenarnya lebih aman dibandingkan yang lain gitu kalau menurut saya sih ya. Karena ini terus terang mengikuti body dari mobil sendiri. Kita tinggal kita tinggal menekan-nekan saja sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah. Tuh. nah. ini yang akan kita lakukan kita hanya sampai batas tadi. Pintu mobil ini tinggal kita merapikan tuh kan rapi enak nah, ini yang, yang kita lakukan. Oke, nah setelah itu teman-teman jangan lupa kita untuk potong, memotong ini ini kita harus potong sesuai pintu karena kalau hmm, oke, oke, ya oke, nah, oke, harus oke, pakai oke, oke, oke, teman teman ya. Nah. oke, oke karena dia uh, ini mengikuti body body dari daun pintu ini sehingga kita tinggal pemasangnya sangat gampang sekali tinggal di tekan boleh deh Oke okay. Oke ini hasilnya ini setelah Coba di ini Dan ditutup pun jadi suaranya pada banget Wah jadi mantap Tuh presisi banget dengan tempatnya ya. Tapi sepertinya saya tidak bisa tempat pintu karena kurang ya baik teman-teman kita akan mengaplikasikan pintu yang berikutnya ini lubangnya seperti ini tuh. karena memang ini kita tinggal pasang saja untuk nggak hmm, usah pakai lem leman jadi langsung pasang seperti itu jadi mempermudah kita untuk uh, mengaplikasikan di pintu oke sebelum dipasang kita bersihkan dulu pinggir-pinggirnya supaya um, kalau kotran yang di dalam ini bisa hilang ya. Ada ya, memang dia e, tidak diisikan kotaknya. Ini cara pengaplikasiannya seperti ini. Ini. Jadi, jadi kita tinggal menekan menekan-menekan saja. Jadi tidak kerepotan kita tinggal ngikuti ya, ini pengaplikasian untuk yang itu belakang ini kita aplikasikan sampai bawah kalau yang di depan kita nggak sampai bawah Oke, okay, next kita pasang pintu bagasinya. Kita akan pasang juga uh, biar aman dari uh, singgulan singgulan yang lain. Tapi kalau pintu bagasinya sih uh, memang ada susah. Nah, saya megang sendiri. Jadi bantu jadi ya seperti ini. Semoga nanti hasilnya jadi baik. <laughs> ya. hmm. baru pertama kali saya pasang ini nggak tahu nih bagus atau enggak, semoga sih uh, menjadi lebih oke, okay. uh, lebih asik. ini setelah diaplikasikan jadinya seperti ini, tapi uh, Oke, okay, uh, itu video kita kali ini mengenai pemasangan dari list pintu. Semoga bisa menghindari dari uh, apa namanya cederaan-cederaan pintu maupun yang lain. Ya, yeah. jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Semoga semakin lebih baik lagi. Bye-bye.